Kenalkan nama saya Muhammad Rifin alumni Pondok Pesantren Babussalam Kalibeningwu Jagung Gambang mengucapkan selamat arlah ke-50 tahun Pondok Pesantren Babussalam 50 tahun dan berkarya untuk agama, bangsa dan negara. Terima kasih.